Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya Air Official Semoga teman-teman saat selalu Dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu SWT Dan serta segala urusannya Dipermudahkan ya Kali ini kita akan melakukan pengecekan Satu unit mobil Hino Dutro 130 HD Tahun 2017 Khususnya Plat Sumatera ya. Yuk bantu di support dan dukungannya channel ini semoga dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang kita inginkan teman-teman. Pengecekan unit hari ini Mandoroa masuk YouTube bang masuk YouTube. Wish luar biasa cek Bang gara ya gara gua Bang pengecekan <laughs> unit tahun 2017 Ayah. Belakang Masih Full original Bagi teman-teman yang berminat So silahkan saja dikontak kontak Ke nomor 08374 65 6554 Iyokat bang Bang Ancak cili dah seburuk Bang Bagi dalam interior Dia nampak bang Sebelumnya bang Bang Dashboard masih orisinil, masuk YouTube Pak Izin. Pengecekan unit pada malam hari ini. Hujan-hujan, bersih-bersih Masih nyali bagaimana? Terus, oh. dongkrak kita melakukan pengecekan unit hari ini, ya, tahun 2017. Tangga ya bang aponyo mah apanya yang quick nya Izin, Kak. Hah, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kak hai, hai, hai, kak hai, <tabang> Silahkan untuk dicek sepuasnya Kewala Masuk Youtube Bang Apa masuk Youtube Semoga teman-teman atau nasabah yang luar sana Sehat selalu dan dimudahkan rezekinya Terima kasih dan See you next time ya Bantu di support channel ini Di subscribe, like, komen, dan share Semoga channel ini dapat tumbuh dan berkembang Sesuai yang kita inginkan ya Tuh Al-Bangal Pengecekan unit Tahun 2017 Dutro Hujan-hujan Semoga nasabah kita puas Dan menerima unit ini ready dan saat selalu ya karena bagian hidroliknya masih aman dan sehat terima kasih banyak dan see you next time